Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali dalam ibadah online di minggu pagi ini Bela ibadah kita ini memberikan kekuatan dan penghiburan Terutama dalam situasi seperti sekarang ini Sebelum mulai ibadah, mari kita mempersiapkan diri lewat saat teduh Mohon pimpinan dan membinan roh kudus agar ibadah kita ini berkenan di mata Tuhan Saat teduh dimulai Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menetapkan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang berbahagia. Kembali kita diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan karena Dialah sumber kekuatan dan kemenangan. Untuk itu mari kita angkat pujian. Kaulah kuatku. Kami percaya engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan. Yu semua Tuhan lembut. Bapak, kami percaya Bapak, Oh beri ku lembapi itu, berlapis sisikan. 또 다시 Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan dan tentunan roh kudus. Ya Tuhan, Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang untuk selama-lamanya kasih setianya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Bapak yang kami kenal dan mengaku Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Benar, Tuhan kekuatan hidup kami hanya dalam Yesus yang setia menopang dan sanggup memulihkan hidup kami Kami mau berterima kasih Tuhan atas penyertaanmu sepanjang minggu ini Dan kami percaya bahwa penyertaanmu akan tetap ada sepanjang hidup kami Kini saatnya bagi kami untuk merenungkan sebagian daripada firmanmu Kami percaya bahwa lewat firman ini kami akan memperoleh kekuatan serta penghiburan sepanjang hidup kami Pakailah hambamu ini yang tidak ada apa-apanya -apa Sucikan dan kuduskanlah agar layak dipakai sebagai alat menyampaikan isi hati Tuhan. bagi masyarakat ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kasih Kiranya ibadah ini berkenan di matamu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perbacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab ulangan pasal 17 ayat 14-20 dan kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1-9 sampai yang akan saya bacakan ulangan 17 ayat 14-20 sampai hukum tentang raja apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana kemudian engkau berkata aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia menarik banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi.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 Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel. Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan, mereka, bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, ia meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya, peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan memberitahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Sudah, saudara sekalian karena sekarang kita masih ada di bulan Juni yaitu bulan hari lahirnya Pancasila maka tema kita di minggu keempat ini adalah sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Begini saya coba kutip penjelasan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengenai sila keempat tersebut demikian penjelasannya negara Indonesia Bukan sebuah negara didirikan untuk satu golongan Tetapi untuk semua yang bertanah air di Indonesia Oleh karena itu, penyelenggaraan negara Didasarkan pada permusyawaratan perwakilan Negara Indonesia ialah negara demokrasi Yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan Yang mampu mewujudkan kejahteraan sosial Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi Setiap keputusan dicapai sebagai hasil musyawarah dan dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas kalau kita perhatikan sebenarnya inti dari sila keempat itu adalah negara Indonesia mengenal sistem demokrasi artinya kedaulatan tertinggi adalah tangan rakyat yang diwakilkan oleh lembaga legislatif yaitu MPR dan DPR yang membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Sementara dalam Alkitab, lebih banyak menceritakan tentang sejarah bangsa Israel. Itu sistem pemerintahan mereka lebih mengandung kepada teokrasi, di mana uh, negara mereka dipimpin langsung oleh Tuhan. Dan apapun dari Tuhan itu disampaikan lewat nabi jadi keputusan tertinggi tetap Tuhan menentukan apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui nabinya sementara dari rakyatnya itu biasa diwakilkan kepada tua-tua jemaat menyampaikan usulan dari bangsa tersebut tua-tua jemaat tersebut biasanya dipilih dan diangkat dari antara bangsa Israel biasanya orang berumur tua untuk punya pengaruh terketerit dari kitab kutipan kitab ulangan yang kita baca tadi Ternyata Tuhan sudah mengalah karakter bangsa Israel Karena mulai keluar dari Mesir sampai dengan zamannya Samuel Mereka pulang kali memberontak Tuhan sudah tahu pada suatu saat mereka pasti akan minta seorang raja Mereka tidak mau diperintah lagi oleh Tuhan Artinya mereka menggantikan sistem Teokrasi menjadi sistem monarki Sehingga Tuhan sudah menyiapkan aturan-aturan bahwa kalau santi bangsa Israel minta raja, maka inilah yang untuk raja tersebut. Dan dari kutipan kitab Samuel, masalah dipicu oleh kelakuan anak-anak Samuel, tidak seperti bapaknya. Akibatnya para tua-tua Israel datang ke Samuel untuk meminta seorang raja. Karena mereka merasa bahwa kelakuan anak Samuel ini membuat mereka tidak nyaman. Artinya, bukan saja mereka menolak Samuel karena anak tapi juga mereka menolak Tuhan sebagai raja mereka. Ketakuan mereka ini dari mulai Musa memimpin bangsa Israel sampai dengan hari itu tetap tidak berubah. Tapi Tuhan tetap sabar memberikan apa yang mereka minta dengan syarat-syarat ditulis -syarat kitab ulangan tadi. Itu adalah ketentuan untuk menulis raja dan hal-hal yang harus raja tersebut patuhi. Kalau kita lihat, peringatan di kitab ulangan 17 ayat 17 saya bacakan sekali lagi Juga jangan ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak kun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak Dalam masyarakat yang patrilineal di mana laki-laki adalah -laki penguasa hal yang paling sering membuat para pemimpin jatuh adalah wanita dan harta ada tambahan tahta terpikindah oleh pemimpin, otomatis punya tahta. Mudahnya tinggal harta dan wanita. Banyak sekali para pembesar-pembesar pemimpin -pembesar mimpin yang jatuh oleh dua hal tersebut. Yang kita tahu, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang bertiup. Akibat harta dan wanita inilah membuat banyak orang pemimpin hatinya condong pada hal yang bukan Tuhan. Banyak yang menjauh berapa contoh yang kita lihat di Alkitab? Contoh paling terkenal adalah Raja Salomo. Seperti yang tertulis di Kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai dengan pasal 11 ayat 8, di mana pemasukan emasnya itu seberatnya 666 talenta atau kira-kira sekitar 22 ton per tahun. Bisa kita bayangkan, satu tahun itu pemasukan emasnya itu 22 ton. Betapa kayanya Salomo pada saat itu, banyak sekali hartanya, dan istri-istrinya, dan gundik gundiknya totalnya ada 1.700 istri, 300 gundik. Ini luar biasa. Pasal 17 mengatakan bahwa seorang raja, dia mempunyai banyak istri dan banyak harta. Salomo walaupun hikmatnya sangat tinggi, dia lalai di situ. Harta terlalu banyak, istrinya juga sangat banyak Dan kita lihat akibatnya, di masa tuanya Akibat pengaruh istrinya, hati Salomo itu condong Kepada Allah lain Dia sudah mulai berbalik daripada Tuhan Dan kita lihat akibatnya Setelah zaman Salomo, kerjaan Yehuda Kerjaan Salomo Israel, pecah dua itu di masa rehabiam anaknya itu adalah akibat yang ditanggung dari hatinya menjawab kepada Tuhan dan di Indonesia sendiri kalau kita lihat, kita baca berita-berita belakangan ini sudah lama setiap adanya KPK banyak sekali kepala kepala daerah bahkan anggota DPR yang ditangkap dan masuk penjara rata-rata kebanyakan semua karena korupsi dan pada kasus tersebut banyak juga tersangkut para wanita di balik kasus korupsi tersebut ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak tergantung daerahnya siapapun juga orangnya getuh kedudukannya sudah tinggi itu gampang hati tergoda oleh harta dan juga lewat wanita. bahkan kita lihat di Indonesia sendiri peristiwa paling fenomenal adalah reformasi tahun 98 yang melengsarkan orde baru salah satunya adalah korupsi, korupsi dan korupsi, korupsi dan nepotisme ya, tidak jauh dari harta juga Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah Meskipun satu hukum atau aturan sudah dibuat segitu Bagus dan sempurna Seperti aturan hukum Taurat di Israel Hukum langsung dari Tuhan Raja sangat berhikmat Tapi bisa jatuh juga Itu juga yang Indonesia Yang punya Pancasila sudah sangat bagus mengatur semua hubungan negara dengan rakyatnya Tetap saja di Baru terjadi penyelenggan sehingga rejim Orde Baru tersebut tumbang Artinya apa? Kita tidak boleh terlalu bergantung kepada sistem sebagus apapun juga Atau orang sebat apapun juga Salomo sangat luar biasa Pak Harto di awal Orde Baru sangat luar biasa Tapi mereka tetap jatuh Dan terbesar adalah harta dan wanita Ya, gudang-gudang seperti itulah yang banyak menjatuhkan para pemimpin. Karena kita manusia lemah, seperti kata Yesus, Roh memang penurut, tapi daging lemah. Pengen kita ingin keinginan kita supaya ingin dekat dengan Tuhan, ingin jadi baik, tapi dengan rongga daging selalu bahkan lebih kuat membuat kita selalu jatuh. Satu-satunya jalan yang kita bisa bertahan dari segala godaan, adalah kita tetap membuka hati kepada Tuhan, ketika itu dicontoh seperti Yesus walaupun digoda langsung oleh Iblis di padang gurun Yesus tetap menang Sebagai penutup, berikut ini kutipan dari Yeremia 17 ayat 5-8 sebagai panduan kita Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengendalikan manusia yang mengendalikan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi diberkatilah orang yang menelakkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon tanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuati dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah jadi kesimpulannya sangat jelas kita punya dua pilihan mengandalkan orang atau kekuatan kita sendiri contohnya sudah kita lihat sahabung begitu berhikmat kode baru begitu kuat bisa tumbang dan Tuhan kita akan menang sampai akhir seperti Yesus sampai di kayu salib dia tetap berpegang pada imannya Dilarungan ini menjadi memberkati kita semua. Tibalah saatnya kita akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar teringat, Tuhan sediakan. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Sebelumnya kita angkat pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tuhan, Dia sanggup melakukan segala perkara bagi Engkau dan saya. Amin. Apa yang hal pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah, yang tak pernah timbul di dalam hati semua. Tertiakannya Bagi yang mengasihi dia Apa yang tak Apa yang tak Pernah dilihat mata Loh Dia tak I haven't to come bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firmanMu. Biarlah firmanMu ini menjadi pelita yang menuntun langkah-langkah kami di tengah situasi seperti sekarang ini, dan biarlah kami tetap hanya bergantung kepadamu saja, bukan kepada yang lain. Kami mau serahkan pergumulan para jemaatMu di gereja ini dan di gereja-gereja lain, bagi yang sedang sakit, baik terkena Covid-19 maupun penyakit yang lain, baik yang dirawat atau di karantina di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mau jaminan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi yang berban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Bagi selain bermasalah apapun masalahnya, Tuhan berikan jalan keluarnya. Bagi sering berusaha hati, Tuhan berikan penghiburan. Kami juga menyerahkan kepada hamba-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan mau lawat dan cukupkan semua kebutuhannya. Berikan kekuatan untuk membimbing dan mendoakan para jemaatmu. mu Kami mencerahkan juga para tenaga medis dokter, perawat, dan dokter, para dan Napotecar. Berikan mereka kekuatan dan kesebaran dalam melayani para pasien, terutama yang di karantina. Tuhan, mesertai juga keluarga-keluarga mereka tinggalkan selama bertugas. Dan kami juga mendoakan bangsa negara kami. Tuhan, berikan hikmat malifat kepada para mimpi negara kami, sehingga bisa mengambil kebijakan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Tidak ada kepentingan pribadi keluarga maupun kelompok, Bapak. Sehingga melalui mereka, Bapak, kami bisa menghadapi situasi covid ini dan krisis ekonomi. Kami mau semua permohonan doa ini ke dalam tangan kasih Bapak dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri bersama gereja-gereja di segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa Halim, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menerita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa. Dan rakan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, Gereja yang kudus dan am, persetutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dok, Kepada Allah Ripu Tuhan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyerah engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin ah.